Ada ada ya. Oke, okay. ke, uh, nah, uh, jadi begini ada ada ya. Uh, nah, sekarang kita akan belajar ini ya, sebentar. Nah di sini ada beberapa mata pelajaran nih. Ada kemarin ada math, ada English, science, music, sport, art, and computer studies. Nah, ini ya beberapa. Ada belajar bahasa asing, kemudian ini dan juga apa, belajar geografi dan sebagainya. Oke, okay. nah perhatikan yang dua ini ya, yang gambar D ini ya. D ini adalah gambar, apa namanya kemarin? Ske skeleton. Skeleton itu artinya uh, ini, kerangka manusia ya. Coba ini menjelaskan tentang sains. Coba, Ravid, halo? Bisa diajak bicara, Ravid? Halo, Rafit. Rafit ini ya, oke. Okay. mungkin sedang ini on. Oke, okay. Rafit bisa diajak bicara nggak Rafit? Atau ini? Atau tidak ya? Oke, okay. sekarang coba ini ya. Dengarkan aja dulu. Nanti tugasnya uh, untuk bukan tugas sih untuk latihan untuk hari Rabu kita belajar menjelaskan masing-masing. Uh, science is an important subject, so we do it every day. This year we are learning about plants and the human body. Perhatikan. Ilmu ini, apa ilmu uh, ilmu science atau ilmu apa itu? Ilmu IPA ya. Science itu bisa diartikan IPA atau ilmu alam ya. Is important subject. So we do it every day. Science itu adalah important. Important itu apa? Ada yang tahu nggak artinya important itu artinya pen, penting. Subject itu apa mata, pla, mata pelajaran. Berarti bagaimana IPA atau ilmu alam adalah mata pelajaran yang, pen, yang penting. So jadi we do it every day. This year, tahun ini, we're learning about plants and the human bodies. Ya. Jadi tahun ini kita mempelajari tentang apa tanaman dan human body apa uh, tubuh manusia. Gitu ya, nah, itu gitu ya. Uh, jadi menjelaskan tentang mata pelajarannya. Jadi misalkan ada mata pelajaran, misalkan olahraga. Olahraga tuh apa sih? Nah, dijelaskan. Olahraga tuh bahasa Inggrisnya apa? Sports. Nah, di sports itu ngapain aja? Ya, jadi menjelaskan kayak gitu ya. Kemudian nih, ada e. In our geography lessons, ya, geografi lesson itu sama ya. Subject sama lesson itu artinya sama. Artinya pelajaran. Kalau subject itu mata pelajaran, kalau lesson itu pelajaran. In our geography lesson. We learn about different people and different countries. Udah submit? Coba profit bisa ini nggak? Coba ditulis aja. Kira-kira maksudnya apa ya, Rafid? Coba diterjemahkan aja ya. Pelan-pelan aja Rafid. Kalau bisa speaking misalnya mic nya dinyalakan nggak apa-apa ya. Tapi kalau ini nggak apa, apa. Kalau ditulis juga nggak apa-apa. Silakan Rafid. Nah, ini latihan ya. Nanti Rafid. Apa, di pertemuan hari Rabu kita belajar menjelaskan subjek ya mata pelajaran kalian. Silakan yuk. Ditulis ya, rapat ya, ditulis ya. Mas Baki tunggu nggak bapak? Tapi ya. Rafid tolong ini Rafid, apa diterjemahkan ini Rafid. Rafid, eh, harusnya, sih, harusnya sih ngomong aja, kira-kira ini artinya apa Rafid. Nah, kalimat ini loh, satu kalimat ini loh. Coba ya, diterjemahkan ya. Coba, ya. ditulis aja, ya. ditulis aja. Ya. Kalau nggak bisa ini, ditulis saja Ini persiapan, ya ini persiapan untuk nanti hari, hari Rabu, hari Rabu. Karena hari Rabu nanti kalian bilang ini ya, sendiri. Jadi mengucap. Nah, misalkan Rafid menjelaskan mata pelajaran ini, menjelaskan mata pelajaran ini, gitu ya. Oke, coba ya, Rafid, dijelaskan ini maksudnya apa? Silakan. Oke, okay, Rafid. Halo. Rafid beneran nggak bisa ini ya? Mic-nya enggak bisa dinyalain ya? Soalnya kalau di ini enaknya langsung diajak ngomong aja daripada ditulis. Bisa dinyalain nggak Rafid? Mic-nya? Lanjut ya. Oke, okay, Rafid. Coba "in our geography lessons" artinya apa? "In our geography lessons" ditulis saja menurut Rafid. Artinya apa? "In our geography lessons" lesson itu tadi, Mas Bakti jelaskan artinya apa? Mata. "Lesson tadi artinya apa?" Pelajaran bagus ya. In our geography lesson, artinya apa? Di dalam pelajaran geo geografi, di dalam pelajaran geografi, comma, comma, we learn, we learn about different people and their and their countries. Artinya apa? Sekarang ini, bawahnya ya. Coba. kita belajar tentang nah different people nah ada kata differentnya nya uh, Rafi different itu artinya apa different coba ini ya itu udah benar mendekati benar cuma differentnya nggak apa lupa diterjemahkan. kita belajar bagus tentang sudah benar different people differentnya artinya apa people di sini bukan manusia ya artinya orang-orang berbeda bagus artinya berarti bagaimana different people artinya apa orang-orang yang yang berbeda yang berbeda dan ada their countries artinya apa their countries their countries artinya apa Bukan banyak negara, ada kata der Kalau saya itu ber, apa, buku saya bahasa Inggrisnya bagaimana? My, my book. Bagus. Kalau buku buku mereka berarti bagaimana? Their, their book. Nah, der ini ke, apa, digunakan untuk kepemi, kepemilikan negara mereka, laptop mereka, gitu ya. kemudian HP mereka. Gitu. Jadi pakainya their. Oke ya teman-teman ya, uh, ini ya, rapid ya, seperti ini ya, coba. Nah, ini ya, jadi ini menjelaskan tentang geografi. Kemudian ini ada bawah lagi, coba. The best subject is history. Artinya apa? Mata pelajaran, best itu arti apa? Kemarin sudah diajarkan. Mata pelajaran terbaik adalah sejak sejarah. Nah, dijelaskan ini kenapa nih? The past, uh, we love learning about the past. Artinya apa, Rafid? Kita suka belajar tentang past Artinya apa? Masa masa lalu. Ya, past itu artinya masa lalu. Jadi belajar tentang masa masa lalu. Nah, oke. Okay. Nah sekarang kayak gini ya. <tuh> Mas Berarti tanya ke ini ke, ke Rafid. Rafid mata pelajaran di sekolah apa aja, Rafid? Coba ditulis aja, yang ini, yang pelajaran wajib aja, yang ini nggak perlu, apa yang kekuatan lokal atau pelajaran ini nggak perlu, yang wajib aja, apa aja di tempatnya Rafid, di sekolahnya Rafid. Coba dijelaskan yuk, dirohkan aja ya, ini slide-nya nanti, buat nanti, sebentar. Oke, okay, uh, sebentar ya, coba yuk, uh, Rafid coba ditulis mata pelajarannya apa aja. Mas Bakti nanti coba terjemahkan ke bahasa Indonesia, eh, sorry, bahasa Inggris, kemudian nanti dijelaskan satu-satu. Nanti latihan buat hari Rabu ya. Coba, Tafis ayo mata pelajarannya apa aja? ditulis Inggris, Tafis. oke. Okay. Ada Inggris, bahasa Inggrisnya bagaimana? Ing, Inggris, artinya bahasa, bahasa Inggris. Kemudian Tafis. Tafis itu, kini uh, dulu, Sunda, itu Sundanis, nah, Sundanis. Indonesia ini bahasa semua ya. Kemudian ada IPA, IPA itu bahasa Inggrisnya apa tadi? science. Nah, IPA itu bahasa Inggrisnya science ya. Kalau IPS, sosial, sosial science. Nah, ini ya bedanya ya. Kalau kalau ini apa? Kalau IPA itu science ya sekali lagi. Kalau IPS itu sosial science kemudian apalagi silakan yuk eh, ini eh, apa eh tafiz tafiz itu diterjemahkan tafiz saja ya nggak usah ini ya pakai nah, gini aja nggak apa-apa karena dia bukan bahasa Inggris jadi nggak bisa di Inggris kan kayak gini aja terus lagi yuk Oke, okay, PKN. Oke, okay, PKN itu juga di ini aja. Uh, kalau boleh dibilang itu bahasa Inggrisnya uh, PKN gitu aja, nggak apa-apa. Bahasa Arab berarti bagaimana bahasa Inggrisnya? Arab, Arabic Arabik. Bahasa Arab itu bahasa Inggrisnya Arapik Kemudian, uh, apalagi terus? Ada olahraga nggak? Olahraga bahasa Inggrisnya apa? good kalau ini apa kalau apa matematika bahasa Inggrisnya bagaimana Matematik tulisannya nggak gitu ya ini ya matem nah pakai h ya matematik ini ya, oke okay. benar ya oke okay. sekarang uh, Mas Bakti tanya ke Rafid, kira-kira dari ke, ke semua ini atau mungkin ada yang belum disebutkan, kira-kira pelajaran mana yang apa yang Rafid suka, which one yang mana yang paling suka? Oke, okay. matematika ya. Berarti kalau bilang pelajar saya suka matematika, gitu bahasa Inggrisnya bagaimana? I like mathematics. I like mathematics. like-nya kayak gini ya tulisannya ya. I like mathematics. Saya suka matematika. Kemudian, nah sekarang nanti uh, dijelaskan. Misalkan matematika itu Uh, apa kenapa uh, kenapa uh, ini sukai kenapa uh, apa itu uh, rafid sukai i like matematik because nah, alasannya apa coba sama seperti pengen nanya ke Rafid alasannya suka matematika itu kenapa bahasa indonesia aja nggak apa-apa dulu ditulis Because nah, oke, okay. I like matematik bukan gitu tulisannya ya. Because it is fun nah, karena itu menye, menyenangkan. Jadi pakai it ya. I like matematik because it is fun. Oke, okay. kemudian uh, terus ya. Uh, selanjutnya uh, Mas Bakti tanya kalau ini. Uh, Rafid, Rafid mata pelajaran yang paling Rafid tidak suka apa? Gak apa-apa. Ada yang nggak disukai nggak? Ada nggak? Nggak ada ya. Oke. Kalau misalkan mata pelajaran yang paling susah, ada nggak? IPS dan PPKN. Oke, okay, berarti eh uh, berarti gini. Ke bilangnya gini ya. The hardest yeah, the hardest subject are the hardest subject are yeah, the hardest subject are social science and PK, PKN aja. The hardest subject, ada kata hard, artinya apa? Su, susah. Hard itu artinya susah sama ini. ya. Artinya susah, satu itu makna pertama. Makna keduanya itu artinya su, apa? keras. Ya. Nah, kalau ini artinya itu susah. The hardest subject, berarti apa? Mata pelajaran yang berat atau susah. Ya. Nah, kemudian, Alex, span, kemudian berarti matematika itu ini ya paling mudah menurut menurut ini, tapi ya enggak atau bagaimana matematika tuh kenapa kira-kira mudah apa tidak? Easy, oke okay, bagus bagus ya berarti bilangnya gini the easiest the easiest subject is apa? mathematics. Nah, good kayak gini ya. Jadi, uh, nanti menjelaskannya kayak gini. Untuk hari hari ini, hari uh, hari Rabu, nanti kita belajar kayak gini ya. Nah, kalian coba mulai sekarang adik adek coba di ini apa? diingat-ingat mata pelajaran tuh apa aja? Menjelaskan apa aja? Nah, ini ini ya ini mata mata yang, yang susah sama yang berat. Nah, sekarang nanti besok juga kalian harus uh, ini menjelaskan juga. Nanti ada beberapa mata pelajaran yang Mas Bakti ini uh, apa Mas Bakti pilih supaya kalian jelaskan. Contoh gini, ya, Ada mata kuliah eh mata kuliah lagi, mata sekolah uh, mata pelajaran PKN. Oke, okay. Mas Bakti pengen tanya nih ke nah, Bahasa bahasa Indonesia aja. PKN itu bahas apa sih? Membahas apa aja? Mata pelajaran PKN itu membahas apa aja? Apa? Membahas apa aja? Kang bahasa Indonesia aja dulu, nggak usah susah-susah. KN itu yang dibahas apa aja? Ayo, Raffit ditulis. Pendidikan keluarga, kan? berarti apa yang dibahas? Nah, tentang belajar tentang apa? Misalkan belajar tentang perilaku, tata krama atau apa aja? Coba, yuk. Gak apa-apa. Se, se ini, se pemahaman Rafid aja. Ini Mas Bakti ajarkan cara mendeskripsikan, gitu ya. Coba, yuk. Kalau di PK belajar PKN itu diajarin apa aja gitu, diajarin apakah diajarin ini berarti apa? Intinya pelajarannya tuh diajarin apa aja. Ya kalau pendidikan keluarga negara itu kan singkatannya toh. Nah moral, undang-undang dan pancasila bagus ya. Oke, nah berarti begini ya nanti ya. Kalau menjelaskannya kayak gini, kalau bahasa Inggris, uh, ini, uh, apa, uh, Rafi. PKN talk about Panca, Pancasila, bagus, moral, ethics, moral, ethics, and, uh, kalau bilangnya itu apa ya, undang-undang itu -undang bilangnya ini, apa. Constitution, nah, coba ya, ada kata nih, Rafid, talks about, artinya apa? Mem, membahas, atau membicarakan, PKM, talks about, Pancasila, moral etik, moral, etik, and constitution. Kayak gitu ya, Oke, ada belajar apa ini, kata baru apa? Talks? Talks about, artinya apa tadi? Membah, membahas. Kemudian Mas Bapi, ini ya, coba. E, ada pelajaran ini. E, apa lagi ya, yang gampang aja. Nah Kalau belajar IPS, itu diajarin apa aja, Profit? Kalau mata pelajarannya IPS, apa aja yang dipelajari? Raffid, kalau IPS itu yang dipelajari apa saja? Ayo, Ravid. Masa bingung? Kalau kamu kalau belajar IPS itu apa aja yang kamu pelajari? Misalkan belajar tentang negara-negara, belajar tentang ini, apa tentang apa aja gitu. Silakan, ayo. Nah, oke okay, bagus tuh jawabannya benar ya. Makhluk sosial, ekonomi, kerajaan kerja dulu, oke okay, dan masa pras pras, pras apa itu? Pra, apa itu maksudnya? Oke. Okay. kerajaan terdahulu, negara apa? apa zaman merdeka ketika apa ketika penjajahan dan sebagainya itu berarti membahas tentang apa sejak sejarah namanya jadi kalau kita ngomongin kerajaan zaman dulu apa zamannya Pak Karno itu bagaimana perjuangan kita itu bagaimana untuk merdeka itu adalah bagian dari sejak sejarah nah berarti ngomongnya gini social science talk About apa, makhluk sosial berarti, uh, sosial, uh, talk about human gitu aja, bicara tentang manusia, human. Kemudian apa tadi? Yang tadi kerajaan zaman dulu tadi, namanya apa? Sejak sejarah. Bilangnya apa? History. Artinya apa? Sejak sejarah. Kemudian eco Ekonomi, and misalkan diajarkan tentang negara-negara enggak, Rafid? Iya, jelas. Geo, geografi. Nah, ini ya. Ada kata apa lagi? Talks about, artinya apa? Membah, membahas. Nah ini ya. Nanti coba, adek adik hari Rabu ya, hari Rabu kita seperti ini ya. Nah, karena ini yang datang dikit, jadi. Uh, kita ini dulu, kita tunda dulu aja. Kita lanjut hari uh, apa? Hari Rabu nanti. Coba nanti kalian uh, menjelaskan satu-satu ya. Jadi, kalau misalkan di Arab itu belajar apa, sosialisasi sosial yang itu apa, belajar apa aja. Nanti kita lanjutkan di pertemuan hari, hari Rabu ya. Jadi, nanti uh, lebih jelas gitu ya. Oke, begitu aja. Tapi ada pertanyaan. Ini kosa kata baru ya. Pertama, ada kata talks about. Artinya, apa? Memba, membahas. Nah, kemudian ada kata ini. Kemarin sudah diajarkan ya. Ada adjektif ketambahan S. Artinya apa? Paling. Easy. Nah, easy itu jadinya apa? Easy. Easiest. Hard jadinya hard. Hardest. Kalau ini apa? Kalau misalkan smart, jadinya apa? Smart itu pintar. Berarti, kalau paling pintar, bagaimana? Smart, smartest, bagus. Nah, kayak gini ya. Jadi, adik-adik, coba ya, nanti kita untuk uh, untuk hari Rabu kita belajar kayak gini ya. Oke, okay, uh, saya harap nanti uh, apa? Uh, siapa itu? Uh, uh, Didi, Patan, sama Sanja, dan juga teman-teman yang lain datang ya, Raihana juga ya. Oke, okay. gitu aja adik-adik. ada pertanyaan? Sekali lagi, Rafiq? Tidak ada ya? Oke, okay. kalau gitu nanti kita lanjutkan hari ini ya. Hari apa? Hari, apa? Hari, hari Rabu. Nanti mulai jam setengah sembilan. Rafiq datangnya jam setengah sembilan, tapi nanti untuk untuk fatan mulainya jam 2 ya, karena Patan waktunya di waktu di Indonesia tengah ya. Oke, gitu aja. Kalau gitu ya, kita ketemu hari Rabu. Tapi sehat-sehat, lancar puasanya. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini ya, baik baiklah loh.